six of one ataupun enam tongkat. untuk zodiak yang pertama kita mempunyai seseorang yang bersedia cancer yang dimana di sini digambarkan seorang cancer bakal beruntung dan pintu sekinya akan terbuka di tahun 2022 di sini digambarkan seorang cancer mendapatkan keberuntungan dalam kategori karir pekerjaan yang dimana sini terjadi peningkatan karir peningkatan pekerjaan yang akan berdampak positif kepada keuangan di sini juga digambarkan seorang cancer akan berhasil membuka sebuah usaha yang dimana usahanya akan menghasilkan keuangan kehidupan lebih bagus lagi kepada seorang cancer di tahun 2022 yang dimana juga disini digambarkan pintu rezeki akan semakin terbuka kepada seorang cancer dan untuk support energinya adalah King of Cup secara king of Cup itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya seseorang yang sudah dewasa serta seseorang yang dekat dengan cancer sendiri dan di disini menggambarkan Sosok seorang Cancer akan mendapatkan peningkatan karir pekerjaan yang dimana disini terjadi dikarenakan direkomendasikan oleh orang-orang terdekat oleh seseorang yang lebih pengalaman yang dimana akan berdampak positif kepada kehidupan keuangan Cancer sendiri dan disini juga menggambarkan bahwasanya seorang Cancer membuka usaha atas masukan dan belajar dari seseorang terdekat orang yang lebih berpengalaman yang dimana disini usahanya akan makin sukses dan membuat pintu rezeki akan semakin terbuka lagi dan untuk kartu, kesimpulannya adalah Desan Secara umumnya, desan itu diartikan pencerahan, orang yang memberi masukan, orang yang memotivasi, orang yang mendoakan, dan orang yang mendukung. Dan jika kartu desan kita gabungkan dengan zodiac yang pertama di sini menggambarkan orang yang memberi masukan motivasi kepada seorang kanker agar mendapatkan keberuntungan dan tintur yang terbuka di tahun 2022 adalah seseorang yang dekat dengan kanker, seseorang yang lebih tua dari kanker sendiri. Dan untuk zodiak yang kedua adalah Five of sword ataupun lima perang. Untuk zodiak yang kedua kita mempunyai seseorang yang berzodiak Gemini yang dimana mana sini digambarkan seorang Gemini bakal beruntung dan pintu sekinya akan terbuka di tahun 2022. Di sini digambarkan keberuntungan yang didapatkan oleh seorang Gemini di dalam kategori kesehatan yang dimana mana di sini membuat seorang Gemini semakin fokus, semakin bagus, semakin giat. Dan semakin pandai melihat peluang untuk membuka sebuah usaha, yang dimana di sini usaha miliknya sendiri yang akan berdampak positif kepada keuangan, kehidupan, serta finansial Gemini sendiri. Dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan setiap usaha, setiap pekerjaan yang dilakukan oleh seorang Gemini di tahun 2022 akan mampu membuat keuangan semakin meningkat lagi, yang dimana di sini bisa dikategorikan pintu rezeki seorang Gemini akan terbuka di tahun 2022. Dan untuk support energinya adalah... Page of Pentacle. Secara umumnya, page of Pentacle itu diartikan seorang anak, dan di sini menggambarkan sosok seorang Gemini mendapatkan kesehatan yang bagus, yang dimana di sini membuat seorang Gemini akan lebih disiplin, lebih giat, dan lebih pandai melihat peluang untuk membuka sebuah usaha, yang dimana akan mampu meningkatkan keuangan, yang didukung selalu oleh anak, yang didukung selalu oleh keluarga, yang didoakan oleh anak dan keluarga Gemini sendiri. Dan jika kartu desan kita gabungkan dengan zodiak yang kedua, di sini menggambarkan sosok yang memberikan doa, sosok yang memberikan motivasi kepada seorang gemini untuk melihat peluang dan mendapatkan sebuah peluang yang dimana di sini akan mampu mendongkrak keuangan kehidupan lebih bagus lagi adalah sosok seorang anak, sosok sebuah keluarga yang membuat pintu reski akan semakin terbuka lagi dan untuk zodiak yang ketiga adalah dua of cup, ataupun dua piala untuk jodoh yang ketiga kita mempunyai seseorang yang berjodoh Pisces yang dimana di sini digambarkan seorang Pisces bakal beruntung dan pintu ruskinya akan terbuka di tahun 2022 di sini digambarkan seorang Pisces yang sedang single akan bertemu pasangan dan memiliki komitmen yang dimana di sini akan berdampak positif kepada hubungan asmaranya yang dalam kategori ini adalah keberuntungan di dalam kategori hubungan asmara bisa sendiri dan kepada seorang bisnis yang sedang berpasangan akan memiliki komitmen untuk melangkahkan kaki untuk mendapatkan kebahagiaan kehidupan yang lebih bagus bersama pasangan yang membuat pintu meski semakin terbuka lagi dan di sini seorang bisnis bersama pasangan akan bersama-sama membangun sebuah usaha yang dimana di sini usahanya akan berhasil maksimal mampu mendongkrak keuangan finansial lebih bagus lagi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 dan pintu akan semakin terbuka di tahun 2022 yang dimana sini digambarkan seorang pisces yang sedang single akan bertemu pasangan dan mendapatkan kebahagiaan di tahun 2022 yang dimana pasangan disimbolkan dengan naik of Cup. Dan disini juga digambarkan bahwasanya seorang pisces akan mendapatkan dua tawaran pekerjaan yang dimana pekerjaan tersebut ia dapatkan dari orang-orang sekitar yang mampu mendongkrak keuangan kehidupan finansial lebih bagus lagi. Dan jika kartu desan kita gabungkan dengan zodiak yang ketiga di sini menggambarkan. Sosok yang memberi perjalanan kepada seorang Pisces, sosok yang memberi masukan motivasi kepada seorang Pisces Untuk mendapat keberuntungan dan pintu reskin terbuka di tahun 2022 adalah Seseorang yang dekat dengan Pisces, seseorang yang berada di sekitar Pisces, serta seorang pasangan Pisces sendiri Dan untuk kartu zodiak yang keempat adalah seri open pakel ataupun tiga koin untuk judi yang keempat kita mempunyai seseorang yang berjudia Aris yang dimana di sini digambarkan seorang Aris bakal beruntung dan pintu rezekinya akan semakin terbuka di tahun 2022 di sini digambarkan keuangan kehidupan finansial seorang Aris akan jauh meningkat di tahun 2022 yang dimana sini dikarenakan seorang Aris berhasil membuat sebuah usaha membangun sebuah usaha yang hasilnya didapatkan di tahun 2022 yang mampu memendongkak kehidupan lebih bagus lagi dan di sini pintu rezeki semakin terbuka kepada seorang ayah karena seorang ayah merupakan sosok seseorang yang suka berbagi sosok seseorang yang dermawan yang dimana di sini membuat kehidupan finansial lebih bagus lagi dan untuk kartu support energinya adalah King of Pentacle. Secara umumnya, ingkongkong itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang sudah dewasa serta seseorang yang di atas aris sendiri. Dan di sini menggambarkan sosok seorang aris pintu rukinya akan terbuka dengan suka berbagi kepada orang-orang yang di mana di sini orang yang membutuhkan di dalam kategori orang tua yang di mana di berdampak positif kepada kehidupan aris sendiri. Dan di sini juga digambarkan bahkan motivasi dukungan doa dari seorang orang tua yang ia bantu membuat usaha membuat pekerjaan seorang aris akan jauh lebih meningkat yang akan berdampak positif kepada keuangan dan finansialnya. Dan jika kartu desain kita gabungkan dengan zodiak yang keempat di sini menggambarkan, sosok yang memberikan motivasi, sosok yang memberikan masukan, sosok yang memberikan doa kepada seorang aris di tahun 2022 adalah sosok seseorang yang dekat, sosok orang tua, sosok yang lebih tua dari aris yang akan berdampak positif kepada kehidupan serta finansialnya. Dan untuk kartu zodiak yang kelima adalah, Trio of swords, ataupun tiga pedang untuk zodiak yang kelima kita mempunyai seseorang yang berzodiak Taurus yang dimana di sini digambarkan seorang Taurus bakal beruntung dan pintu rezekinya akan semakin terbuka di tahun 2022 di sini digambarkan seorang Taurus akan mendapatkan tiga tahunan pekerjaan sekaligus yang dimana di sini mampu membuat keuangan finansial kehidupan jauh lebih meningkat lagi daripada tahun sebelumnya yang dimana juga di sini digambarkan seorang Taurus hubungan asmaranya akan semakin bagus lagi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 mendapatkan kebahagiaan di tahun 2022 yang dimana di sini pengalaman masa lalu ia jadikan untuk pelajaran demi membangun sebuah hubungan asmara yang lebih bagus lagi dengan pasangan yang sekarang ataupun dengan pasangan yang baru yang dimana di sini Queen of Cup merupakan pasangan yang baru kepada tahu sendiri dan di sini juga digambarkan berkado dari seorang pasangan seorang Taurus akan mendapatkan tiga tawaran pekerjaan sekaligus yang dimana di sini akan mampu mendongkrak keuangan finansial kehidupan lebih bagus lagi di tahun 2022 dan jika kartu desan kita gabungkan dengan zodiak yang kelima di sini menggambarkan sosok yang memberikan pencerahan, sosok yang memberikan motivasi, sosok yang memberikan doa kepada seorang taurus adalah sosok seorang pasangan yang dimana disini sini itu pintu resmi seorang taurus semakin terbuka dan di sini seorang taurus mendapatkan keberuntungan dalam kategori hubungan asmara dan kategori karir dan pekerjaan yang akan berdampak positif kepada keuangan kehidupan taurus sendiri dan di sini bisa kita simpulkan lima zodiak yang bakal beruntung. Dan petirseknya terbuka di tahun 2022 adalah yang pertama zodiak Cancer, yang kedua Gemini, yang ketiga Pisces, yang keempat Aris, dan yang kelima adalah Taurus. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang lima zodiak yang beruntung dan petirseknya semakin terbuka di tahun 2022. Semoga bermanfaat. Ingat like, komen dan bagikan video ini ke media sosial kalian agar yang lain juga tahu informasi ramalannya. Akhir kata saya ucapkan wassalam.